ini misalnya, ini adalah surat yang pengangkatan Syarif Uthman bin Pangeran Syarif Hasan sebagai Raja Teluk Kumai oleh Pangeran Ratu Imaduddin Kota Waringin dan ini salah satu genealogi dari para penguasa Kota Waringin yang mana istrinya Pangeran Hasan bin Umar ini adalah anak dari, uh, adalah cucu dari Pangeran Antasari nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok museum ini dibangun kenapa kok museum ini kenapa seorang syarifah sakura perlu-perlunya membangun sebuah museum? saya rasa pertama-tama adalah kita harus pahami bahwa museum ini berada di satu kompleks masjid yang mana masjid ini digunakan untuk uh, taklim, untuk, untuk belajar, mengajar dan lain-lain dan ini adalah kebiasaan panjang, lama para pembesar uh, uh, kaum muslimin ya di berbagai tempat pada saat mereka orang kaya dan mereka memberikan wakaf untuk membangun masjid atau madrasah, mereka juga ingin dikubur di kompleks itu supaya apa? karena dekat dengan tempat-tempat peribadatan dekat dengan tempat belajar mengajar, maka pahalanya orang-orang yang mengaji di tempat itu bisa osmosis bisa merembes ke tempat pemakaman itu. Ya bayangkan anda sekarang kan kalau lihat di pesantren-pesantren soalnya yang namanya pendiri pesantren itu di, dikubur di dalam kompleks pesantren supaya pada nanti murid-murid itu akan ngaji dan lain-lain itu sama Yang kedua, seperti saya katakan tadi bahwa orang seperti pangeran Hasan bin Umar sebagai seorang yang dianggap prestisius juga harus memperlihatkan prestisnya, harus memperlihatkan bahwa beliau ini bukan orang biasa bahwa beliau adalah seorang ningrat bahwa beliau adalah seorang kaya bahwa beliau seorang pangeran sehingga masa pangeran mau dikubur di dirt, great, great biasa di, di kuburan biasa kan tentunya seperti pangeran-pangeran Jawa pada umumnya mereka menggunakan uh, apa namanya, simbol-simbol prestis dan kita harus ingat salah satu poin penting dari Peter Carey pada saat Peter Carey menulis buku tentang di Ponegoro di zaman itu Istanbul Menjadi salah satu standar prestis Sampai-sampai seorang seperti Pangeran di Monggoro Menggunakan titel-titel dari kerajaan Ottoman Baik namanya Abdul Hamid Terus sentot Prawirul menggunakan titel Ali Basya Karena apa? Untuk meniru apa-apa yang ada di Konstantinopel Meniru Ottoman itu adalah sesuatu yang sangat prestisius. Nah dari sini kita bisa memahami kenapa Misalnya Pangeran Hasan dan Syarifah Sapuro Membangun sebuah Uh, kuburan yang mirip dengan kuburan yang ada dengan Empire Star yang ada di Istanbul karena ini adalah simbol prestis kaum muslimin pada saat itu di, di, di Jawa ini adalah sesuatu yang berbau Turki sesuatu yang berbau Turki nah kemudian juga salah satu alasan kenapa kau harus membangun kubah ini ya saya rasa adalah orang seperti Pangeran Hasan seperti saya katakan tadi mau dia sekaya apapun mau dia sehebat apapun di dalam karir duniawinya dia tidak dianggap sama sekali di dalam sejarah Ba'alawi karena di dalam sejarah Ba'alawi hanya menulis kewalian, keulamaan orang mau sekaya apapun, mau jadi pangeran, mau jadi apa ya paling cuma ditulis namanya saja nah, sehingga kalau misalnya seorang wali atau seorang ulama itu akan terus diingat oleh masyarakat setelahnya karena memang manakibnya, geografinya banyak, biografinya banyak bagaimana orang seperti Pangeran Hasan akan diingat? Nah salah satu Cara untuk biar orang bisa menggunakan Pangeran Hazal adalah membangun sebuah gubah yang, yang mewah, yang terlihat Yang mana orang bisa datang Yang mana orang semua yang salat di masjid Salom akan melihat di situ ada gubah Sehingga bisa disiarai Dan untuk Syarifah Sapuro ini menarik sekali Syarifah Sapuro ini kan Sebagai perempuan Namanya itu tidak akan tertulis Di dalam buku Nasab dan buku genealogi Baalang. Karena buku genealogi Bali ba hanya menulis nama-nama anak-anak laki. Karena perempuan tidak menurunkan nasab. Nah, tetapi dengan Syarifah Sapuro membangun kubah itu dan di situ ada tulisannya bahwa inilah yang membangun kubah itu Syarifah Sapuro binti Pangeran Said Alwi. Waktu saya buka di nasab, ada tulisan sepenggal saja yang mengatakan Syarifah Sapuro yang membangun kubah Pangeran Hasan di Umar Jadi artinya apa Dengan memahat nama Syarifah Dengan memahat namanya di Batu Syarifah Sapuro Mampu memasukkan namanya ke dalam buku Dan menorehkan namanya dengan tinta Di dalam buku Nasab Kalau tidak kita tidak akan tahu Syarifah Sapuro itu siapa Dan kenapa Hanya karena Syarifah Sapuro membangun Kubah itu dan memahat namanya di dalam batu itu akhirnya dia bisa menorehkan dengan tinta di dalam buku genealogi uh, pak nah yang terakhir adalah kenapa kok uh, genealogi menjadi uh, apa namanya gubah itu menjadi penting karena jika anda lihat tadi gubah itu adalah gubah itu menjadi materialisasi dari nasab dari genealogi saya sekarang tadi lihat ya ini kan ini kan nasabnya ya, nasab keluarganya ya kan? nah, tapi kalau kita lihat di gubah ini maka nasab ini, gubah ini, kuburan ini menjadi nasab juga Pangeran Hasan di sini, Pangeran Alwi di belakang ya kan, e, Pangeran Mahmud bin Alwi di situ, Sharifah Sakura di situ sehingga kompleks kuburan itu juga menjadi e, apa namanya, materialisasi dari nasab itu sendiri sehingga nasab itu terjadi nah apa yang terjadi jika kita melihat orang seperti Pangeran Hasan yang begitu sukses dimana kau hadrami waktu itu menduduki tempat yang sangat elit di bangsa ini di setiap kerajaan-kerajaan yang ada apa yang terjadi pertengahan abad ke-19 melihat kita melihat suatu perubahan drastis di uh, Samudera Hindia Dengan keberadaan mesin uap, ya, kapal uap itu Transportasi antara Hadromut dan Southeast Asia dan, dan Asia Tenggara itu menjadi begitu uh, uh, mudah dan gampang uh, Pemerintah Belanda juga tidak lagi, pemerintah kolonial tidak lagi hanya berputar pada masalah uh, perdagangan tetapi juga mulai berbicara tentang produksi sehingga membawa satu era kolonial uh, kapitalisme kolonial yang baru di mana produksi raw material di sini misalnya karet dibawa apa ditumbuhkan di sini kemudian dikirim ke Belanda uh, dikirim ke Inggris di Inggris diubah menjadi apa namanya menjadi ban ban nya dijual lagi ke Indonesia ini kan adalah era kolonial kapitalisme nah di dalam iklim yang seperti ini, ini ada booming ekonomi yang besar tuh, di uh, Asia Tenggara pada saat itu dan orang-orang hadran maupun orang-orang Cina mulai berangsur datang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak karena apa? dengan keberadaan sesuai sekarang, sekarang biaya pelayaran lebih murah ya kan? biaya pelayaran lebih murah dan banyak kapal sehingga lebih mudah dan kondisi misalnya di Hadromut pun tidak tidak baik sehingga mereka semua mau mencari kekayaan di Indonesia. Sehingga banyak sekali kaum Hadrami yang tentu bermigrasi ke Indonesia. Di pertengahan abad ke-19, yang tadinya orang-orang Hadrami yang ada di Indonesia hanyalah kaum Baalawi, tapi setelah abad ke-19, yang lain-lain itu, Pak Rumasyair, GBAIL, uh, uh, yang artisan daripada semuanya ikut berbondong-bondong datang ke sini. Vanenbert mengatakan tahun 1859. Di Jawa ada 4.992 kaum madrani pada tahun 1885 sudah meningkat 10.000 eh, 10.888 di luar Jawa 2.776 menjadi 9.613 di tahun 1885. Tetapi kemudian Belanda mulai memonopoli perairan jika tadi orang-orang seperti Pangeran Hasan dan para saudagar Hadrani pada saat itu menguasai lautan Indonesia dan mereka menguasai transport dan pelayaran tiba-tiba Belanda membuat suatu perusahaan besar yang namanya KPM KPM, Koninklijke Klee pas KPM KLM yang atas kebikini KPM membuat dan akhirnya jadi KPM itu kalau misalnya salah jadi PLM akhirnya dihentikan sehingga apa? Tidak boleh lagi ada milik apa kapal-kapal milik perseorangan apa berlayar, harus semuanya perdagangan dan lain menggunakan maskapenya pemerintah Belanda sehingga kaum hadrami yang tadinya kekayaan mereka dari maritim, dari dunia maritim sekarang terpaksa dia tidak bisa lagi beraktivitas di dunia maritim. Nah, di saat yang sama kita melihat perubahan besar di Jawa, dengan adanya sistem tanam paksa ya kan? yang mana semua, mas apa namanya uh, semua petani harus, men uh, harus menanam tanaman-tanaman yang yang memang sudah diperintahkan oleh Belanda seperti kopi dan lain-lain itu sehingga apa, yang terjadi adalah monetisasi monetarisasi uh, daerah, monetarisasi Jawa, di mana? di dalam sawah-sawah uh, uh, dan di kawasan-kawasan yang tadinya bukan kawasan uang menjadi justru kawasan uang tetapi nah akhirnya orang-orang seperti orang-orang uh, orang-orang hadrami dan orang-orang Cina mereka yang tadinya sudah tidak bisa berdagang di laut akhirnya mereka berdagang di di dalam uh, uh, di daerah-daerah pedalaman ini mereka menjadi intermediary traders Mereka bawa barang-barang dari kota mereka jual ke dalam kampung-kampung itu mereka jual ke kampung-kampung terus tadi ah, itu ya, ya masalahnya akhirnya seperti itu karena sistem tanam paksa karena sistem tanam paksa itu dibuat, supaya bagaimana caranya petani itu akan selalu mempunyai uang yang sedikit, karena semua harga sudah dipatok, semua dipatok sehingga petani itu akan selalu membutuhkan uang Akhirnya orang-orang seperti pedagang-pedagang Arab dan pedagang Cina akhirnya menjadi tukang kredit, ya kan? Menjadi tukang kredit, karena apa ya? Mereka harus hutang, nggak punya uang untuk bayar gimana? Mau selalu dapat para petani itu dapat uangnya itu selalu telat, selalu terlambat nanti juga kadang-kadang hasil panennya tidak baik. Nah disinilah kemudian mulai berubahnya image masyarakat hadrami di Indonesia yang tadinya ada di level paling atas, yang tadinya mengawini aristokrat aristokrat Jawa dan Melayu, yang tadinya mengawini para anak cucu sultan, tahu-tahu berapa puluh tahun kemudian menjadi tukang kredit, ya. Dan lagi yang seperti saya katakan tadi kan, kan kalau dulu hanya cuman Mbak Alawi, yang kebanyakan mereka uh, apa namanya mereka berilmu dalam masalah-masalah agama dan membangun sekolah dan lain tiba-tiba sekarang orang-orang Arab yang tidak mempunyai ilmu agama tidak tahu tata kerama dan lain-lain ikut ada di Indonesia sehingga ini dampaknya akhirnya keseluruhan keseluruhan orang-orang Arab ini dan di masa ini para ningrat para ningrat Jawa di zaman inilah para ningrat Jawa kemudian berhenti mengawinkan anak cucu mereka dengan orang-orang hadrani Yang tadinya mereka semua kawin lain Akhirnya <tik> <hah>? ah. <tik> ya, tadinya Mereka kawin-mengawin dengan aristokrat dan lain-lain Akhirnya tiba-tiba mereka tidak lagi ditolak Mau kawin dengan aristokrat-aristokrat Jawa sudah gak mau lagi Karena image sudah terlalu jelek <tik> Nah Di saat yang sama di saat yang sama, setelah perang di Ponegoro Itu pemerintah Belanda Melihat pada saat perang di Ponegoro Bagaimana jaringan di Ponegoro itu uh, Berjaringan kelindang Dengan berbagai aspek masyarakat Baik para habaib, para santri Para kiai, dan lain-lain Para ningerat Jawa, ini semua bersatu padu Dalam perang Jawa, sehingga setelah itu Akhirnya pemerintah Belanda mengatakan Wah ingat hati-hati, ada Pan-Islamic kecil Apalagi waktu itu banyak orang, -orang Indonesia yang pergi haji dari kembali dari haji Keagamaannya lebih serius dan lain-lain Sehingga kemudian dalam rubrik Untuk melindungi kaum inlander Melindungi bangsa pribumi Akhirnya Pemerintah Belanda mengkotak-kotakan Dan membangun Kampung-kampung berbasis ras Kita akhirnya mempunyai kampung Arab, Pecinan pekojan Yang mana kalau mau keluar dari kampung itu Harus menggunakan Seperti semacam paspor surat jalan untuk apa? Memisahkan. Dan memang pemerintah Belanda tidak mau melihat apa tendensi-tendensi yang selama ini di daerahnya yang mereka sebut sebagai uh, uh, latent amal di setiap orang-orang ini kok uh, saling kawin mengawin, biar ya kan akhirnya membuat apa uh, uh, purity atau kemurnian ras itu tidak jadi kabur. Sehingga ini harus dilindungi. Karena apa? Kenapa kok dilindungi? Karena masalahnya itu kalau menurut Enstora, kenapa kok pemerintah Belanda itu ingin menjaga kemurnian plus Arab harus Arab, Cina harus Cina, Belanda harus Belanda, Jawa harus Jawa, kenapa? Karena dengan keberadaan ekonomi yang maju besar di era kapitalisme kolonial ini, ada beberapa bagian dari masyarakat Belanda yang terancam kedudukan. Itu siapa? Orang Eropa yang miskin. Orang Eropa yang miskin, artinya Dengan kolonialisme, kolonial kapitalisme ini kan banyak orang-orang yang menjadi kaya raya. Ya, tetapi, sebagai pemerintah kolonial, kan tetap yang namanya pemerintah kolonial yang European harus tetap di atas. Dan tetapi, bagaimana ini? Banyak ada orang orang Arab, ada orang Cina, ada orang Jawa, yang tahu-tahu jadi kaya. Nah kalau misalnya orang Eropanya semua kaya sih gak masalah Tapi bagaimana dengan orang Eropa yang miskin Ini kan bisa akhirnya nanti di bawah Derajatnya ada di bawah orang non-Eropa yang kaya Nah untuk tetap menjaga keberbedaan ras Untuk tetap menjaga prestis orang-orang kulit putih Orang-orang Eropa yang uh, tidak uh, apa namanya Yang tidak kaya akhirnya harus di kota kotakan Tetap anda mau kaya seperti apa, kalau ada orang Arab, ya Anda dikambung Arab aja Anda kalau orang Jawa, mau saya ini, ya Anda orang Jawa saja Tidak bisa, karena harus di, bagaimana caranya ini harus di, di, di, uh, selalu dijaga Nah, yang terakhir juga pro, ada di zaman ini juga produksi ilmu pengetahuan kolonial Kita lihat ini adalah satu, satu hasil dari pasca pencerahan Dimana apa, dimana semua itu harus dituliskan seperti dalam ensiklopedia ada kolonial etnografi pada zaman ini dan ada sensus yang mana sensus ini akhirnya mengkotak kotakan masyarakat menjadi dalam bingkai etnisitas Anda etnisnya apa? Arab Anda etnisnya apa? Cina Anda etnisnya apa? Jawa Etnisnya? Madura dan lain-lain padahal sebelum itu kita tidak berbicara tentang etnisitas seperti saya katakan tadi identitasnya kaum Baalawi itu adalah NASA bukan etnisitas tapi kemudian sekarang mereka di dikotak-kotakan di dalam sensus di dalam kartu tanda pengenal dan lain sebagai orang Arab sehingga apa? mereka diidentifikasi pertama oleh pemerintah Belanda bahwa eh, lo tuh Arab ya hmm. jadi masyarakat itu dipaksa untuk berpikir dan melihat dirinya dalam lingkai etnisitas sehingga lo kalau Arab ya Arab lo nggak bisa jadi Arab dan, -dan jadi Jawa gitu. kalau dulu kan bisa saya habib, tapi saya orang Jawa. Saya habib, tapi saya orang Melayu. Saya habib, tapi saya orang uh, Madura. Tapi kalau sekarang sudah nggak bisa, nggak bisa dong punya orang Arab dan orang Jawa sekaligus, ya kan? Karena kan bingkai etnisitas itu kan mutually exclusive. Nah, apa reaksi dari kaum Hadrami pada saat pada zaman itu melihat mereka semakin dikotak-kotakan, ditaruh di kampung Arab, ditaruh di, di sisihkan dan lain-lain? kita melihat perkembangan gerakan-gerakan identitas mulai muncul yang pertama dari komunitas Cina dengan Tionghoa ya, bagaimana caranya kita menjaga identitas kecinaan kita ya, kan? nah dari situ orang-orang Arab juga, juga mengikutinya dengan membangun misalnya jamiat khair misalnya walaupun jamiat khair itu tetap untuk semua orang muslim tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa jemaat hair ini sangat mementingkan masalah identitas keharapan Bahwa sekarang kita harus menggunakan bahasa Arab. Bahwa sekarang kita dengan apa namanya intensifikasi komunikasi dengan timur tengah, sekarang kita merasa kita Arab. Jadi yang tadinya diidentifikasi oleh pemerintah kolonial bahwa lo Arab, akhirnya oleh orang Cina dan orang Arab ini identifikasi itu diinternalisasi dan dijadikan identitas diri. Dan mereka membangun sekolah-sekolah dan lain-lain untuk sekolah-sekolah, koran-koran bahasa Arab, majalah bahasa Arab dan lain-lain untuk apa? Untuk menjaga identitas kearaban mereka. Jadi justru kaum minoritas seperti Cina dan Arab akhirnya memeluk identitas etnik yang dipaksakan kepada mereka oleh Belanda. Akhirnya identitasnya adalah menjadi identitas Arab. Oke kita. Bagaimana caranya kita memperkuat identitas Arab dengan sekolah-sekolah kita, dengan buku-buku kita, dengan newspaper-newspaper uh, kita. Jadi ini sudah menjadi alam yang sangat berubah, yang sangat uh, uh, berbeda dari alamnya Pangeran Hasan Al Habsyi tadi yang bisa mengawini cucunya Pangeran Antasari jadi Sultan, ya kan seorang Arab atau jadi Sultan di Teluk kumai dan lain-lain. Ini sudah berubah sangat sekali, sekali total. Nah jika identitas yang waktu itu muncul adalah justru identitas Arab lantas bagaimana dengan identitas yang mana identitas Arab ini semua bersifat umum lantas apa yang terjadi dengan para habani yang mana mereka punya identitas nasab punya identitas genealogi? kalau identitas umumnya menjadi identitas Arab apa yang terjadi dengan identitas ini, kehabaipan ini nah disinilah kita melihat bahwa di satu titik diperlukan ada reafirmasi tentang identitas kehakiman dan inilah di sini saya bisa uh, uh, uh, uh, uh, memaknai kehidupannya Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi yang akhirnya dikubur di tengah-tengah di uh, kuburan tadi. Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi dilahirkan tahun 1849, meninggal tahun 1919. Beliau dari keluarga ulama yang luar biasa. Kakek beliau Habib Ahmad bin Zainal Habsyi sangat terkenal di abad 18. Banyak sekali bukunya. Salah satu bukunya adalah risalat, Risalatul Jami'ah yang sampai sekarang masih digunakan di pesantren-pesantren dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al Bantani dan lain -lain. ini menjadi dari keluarga ulama yang sangat ilustris dan beliau e, dibesarkan di dalam tradisi tasawuf, torikoh alawiyah dan akhirnya mendapatkan lisensi dari beberapa guru besar yang ada di Hadramut dan di Mekah untuk menjadi seorang mursyid torikoh yang luar biasa. Nah, beliau inilah yang di zaman itu kemudian membawa ke Indonesia beberapa praktik yang akhirnya menjadi praktik standarnya bahwa. Beliau inilah yang pertama kali membawa Maulid Duror, Maulid Al-Habsyi. Nah, sekarang sekarang dipopulerkan oleh Habib Syekh Maulid Simtudduror itu yang pertama kali membawa ke Indonesia adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Karena Habib Ali Al-Habsyi pengarang Simtudduror adalah guru-guru beliau. Nah, Habib Muhammad bin Idrus ini juga yang memulai tradisi pembacaan maulid akhir kamis dulu di hadrumud Habib Ali al Habsyi itu membuat suatu perayaan maulid besar di hari kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Rabi Awal hari kamis terakhir Habib Muhammad ini terus melakukan itu, memulai tradisi itu di Indonesia, yang akhirnya terus diteruskan oleh Habib Ali Kuitang dan sampai sekarang masih diselenggarakan dengan besar-besaran di Kuitang di Jakarta setiap hari kamis terakhir bulan Rabiul Awal habib muhammad bin Idrus ini pula yang pertama membangun atau yang pertama uh, uh, uh, menyelenggarakan majelis haul haulnya habib muhammad bin tohir alhaddad di tegal jadi beliau ini adalah seorang yang sangat penting bagi sejarah habaib uh, abad ke 20 ya? karena beliau ini uh, apa namanya yang membawa praktik-praktik torikoh para habaib ke indonesia dan maulid ini menjadi penting kenapa maulid jadi sangat dipopulerkan waktu itu karena jika kita berbicara tentang maulid apapun buku maulid itu Barzanji, Deba'i, Sintudurur, Azab dan lain-lain semua itu berbicara tentang Nur Muhammadiyah tentang bagaimana Allah Subhanahu SWT menciptakan cahaya Nabi sebagai ciptaan yang pertama kemudian cahaya itu turun ke Nabi Adam terus Nuh terus terus terus terus, terus sampai akhirnya keluar dalam bentuk Nabi SAW dan walaupun Nabi SAW sudah meninggal, tapi nur itu tetap ada dan nur itu dibawa oleh keturunan beliau. Ya kan sehingga dengan menyemarakkan majelis maulid ini posisi habaib juga menjadi penting. Sampai sekarang pun di Jakarta, di Betawi itu yang namanya kalau ada maulid nggak ada habaibnya itu katanya kurang. Seru. Karena ini adalah seperti maulid tentang nur Nabi SAW, ya berarti harus ada keturunannya yang ada di situ sebagai pembawa nur itu. Nah, saya melihat orang seperti Habib Muhammad bin ini, beliau berada di masa yang tepat karena seperti tadi kita katakan, orang-orang Arab di Indonesia berbicara tentang identitas kearaban, maka apa yang terjadi dengan identitas kehaba itu. Nah, justru melalui praktik-praktik seperti maulid dan lain-lain inilah identitas sahabatnya menjadi diperkuat nah, Habib Muhammad bin ini tidak pernah tinggal di Surabaya beliau tinggalnya di Bogor dan Jatiwangi dan lain-lain tapi beliau kemudian kebetulan meninggal di Surabaya dan beliau akhirnya dikubur di tempat itu kenapa kok beliau dikubur di tempat itu? saya, saya rasa ya, kembali ke spiritual osmosis tadi seperti saya tadi katakan Orang-orang kaya dulu itu Kepingin dikubur di tempat-tempat Madrasah Atau tempat-tempat ngaji dan lain Supaya apa? Ayat-ayat Quran yang dibaca itu bisa masuk ke dalam Osmosis ke dalam kuburannya itu Nah begitu juga tubuhnya seorang wali Kenapa kok banyak penguasa Dan orang-orang kaya muslim di Mesir Di Pakistan dan lain-lain Kepingin dikubur di sebelah para wali Karena para wali seperti halnya masjid Atau seperti halnya madrasah Tubuh seorang wali adalah tempat penyimpanan Kalamullah Tubuh para wali adalah tempat tersimpannya Firman-firman Tuhan Sehingga pada saat dikuburkan Di sebelah para wali Maka anggapannya adalah semua yang ada di sekelilingnya Mendapatkan uh, uh, apa namanya Kemudahan Dan mendapatkan barokah Dari keberadaannya tubuhnya wali itu. Nah oleh karena itu kita bisa Memahami kenapa Pak Habib Muhammad -Habshin, tahu -tahu Dikubur di Di tempat itu Ya. Tetapi yang menarik adalah Kalau dulu ide prestis itu adalah Kalau zaman pangeran Hasan bin Umar itu ide prestis itu adalah namanya prestis itu kesuksesan dunia Kekayaan, titel pangeran dan lain-lain Sekarang pada saat sudah Zamannya Muhammad Muhammadin itu Ide prestis itu justru menjadi sangat spiritual Yaitu kewalian ya kan, Keulamaan Nur Muhammad SAW Ini yang menjadi prestis Sehingga apa? Orang seperti Habib Muhammad bin Idrus sebagai seorang yang prestis Ya mereka menganggap bahwa Beliau harus dikubur di tempat yang seperti Kubahnya Pangeran Hasan bin Umar itu Karena memang yang pantas Dikubur di kubah itu adalah seorang seperti Habib Muhammad bin Idrus, bukan seorang Seperti Pangeran Hasan bin Umar Karena yang harus mendapatkan kemewahan Kuburan, yang harus mendapatkan uh, Differential treatment adalah para Para ulama Nah, mantu beliau, mantu Habib Muhammad bin Idrus adalah Habib Muhammad al-Mukhtar ini. Beliau kemudian mulai e, menyelenggarakan tradisi haul tahunan ke kuburan Habib Muhammad bin Idrus. Jadi setelah Habib Muhammad bin Idrus dikubur di kubahnya e, Pangeran Hasan ini. Dan beliau juga yang menyiapkan semua karya-karya manakib, kitab-kitab manakib tentang Habib Muhammad bin Idrus. Dan akhirnya apa? Mulai menyemarak bahwa Habib Muhammad bin Idrus adalah seorang wali yang harus kita ziarahi dan akan mendapatkan banyak barokah jika kita mengziarahi orang seperti Habib Muhammad bin Idrus sehingga apa di tahun 50 pada saat saya membaca sebuah rehlah Dengan perjalanan Habib Alwi Al, Al Habsyi Solo ke Gersik di situ Habib Alwi itu datang ke museum dan di situ ter ter tertulis kemudian kami semua mengunjungi kubah Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi jadi artinya apa? Sekarang kubah itu karena adanya Hall, karena adanya manakitnya Habib Muhammad bin Idrus dan lain-lain Akhirnya kubah itu menjadi kubahnya Habib Muhammad bin Idrus Tidak lagi namanya pangeran Hasan bin Umar dan namanya Syarifah Masapuro itu diingat lagi Karena sekarang ini kubah adalah kubahnya Habib Muhammad bin Idrus dan orang tidak lagi mempertanyakan Karena memang untuk untuk masyarakat itu adalah yang pantas dikubur di, di kuburan seperti itu adalah seorang wali jadi yeah, yeah. ini Habib Muhammad Al Mukhtar cucu-cucunya, cucu-cucunya ini Habib Muhammad Al Mukhtar. Nah beliau inilah yang, yang yang yang yang melanjutkan tradisi ziarah ke kuburan Habib Muhammad bin Idrus Habsyi.